Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Deros Auto. Terima kasih, teman-teman yang sudah mampir, sudah menonton konten-konten saya. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya subscribe agar supaya channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi, dan inform informasi yang bisa merekomendasi khususnya di bidang otomotif, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang seharusnya atau mobilnya mau direview. Bisa menghubungi channel kami Atau DAPRI di kolom komentar Atau bisa WhatsApp Nomor telepon di kolom deskripsi Di bawah ini yang telah kami sediakan Nah teman-teman pada kesempatan ini Kita mau mereview beberapa unit Yang harganya sangat murah Kualitas, kualitas mobilnya masih sangat layak pakai Nah kita langsung aja ya teman-teman Ini dia mobilnya Siapa yang gak kenal Isuzu Panther? Ini Isuzu Panther Grand Royal tahun 96 yang cc-nya 2300 cc ya teman-teman. Berplat ganjil, pajaknya di bulan Juli 2023, masih panjang banget. Untuk mobil-mobilnya aman nggak bekas laka atau banjir teman-teman. Laka besar nggak ada ya, kalau lacar lacer pemakaian masih sangat wajar ya teman-teman. Nah mobil ini terkenal badak, perawatannya sangat low minimum maintenance ya teman-teman ini perawatannya sangat mudah spare partnya pun sampai sekarang masih sangat mudah didapatkan ya teman-teman mesinnya masih bagus kaki-kaki juga masih bagus mobilnya pun masih bagus masih sangat layak ya teman-teman ini kita jual di open price 45 juta teman-teman Kurakan 40 jutaan mobilnya sudah teman-teman dapatkan kalau teman-teman serius bisa langsung menghubungi saya saya pastikan mobilnya masih sangat layak pakai ya teman-teman dieselnya masih bagus dan yang terpenting mobil ini sangat irit BBM dia yang 2300 cc ya teman-teman pakai solar diesel ban-bannya masih cukup tebel masih cukup layak pajaknya pun masih sangat panjang ini atas nama perorangan untuk alamat SNK daerah Jakarta kalau nggak salah ya teman-teman ya Nah saya pastikan body bodinya masih cukup bagus nggak ada yang karat-karat sampai keropos gitu nggak ada ya teman-teman kalau sedikit dikit-dikit wajar kotor biasa ya teman-teman kita akan hidupkan ya teman-teman. Nah ini interiornya masih sangat sederhana ya teman-teman. Untuk di dalam hidup di bagian plafonnya masih bagus, masih bagus, bersih. Gak ada masalah ya teman-teman. AC-nya pun masih sangat dingin. Kita akan hidupkan ya teman-teman. Nah, langsam teman-teman. Perawatan pun saya pastikan masih sangat bagus. Nah di door trimnya masih cukup rapi ya teman-teman Setirnya pun masih cukup rapi Lampu-lampunya masih hidup semua Ini layout bagian dashboard Oke kita ke bagian belakang ya teman-teman Untuk di bagian belakang ini Polos ya teman-teman Kursi belakangnya nggak ada. Buat teman-teman yang mau pakai, buat menyimpan barang-barang bawaan, bisa, teman-teman. Atau mau teman-teman mau kasih pasang bangku lagi, bisa. Ya, teman-teman, ya. Saya pastikan mobilnya, Insya Allah, masih sangat layak pakai. ini kita jual seharga 45 juta masih bisa nego ya teman-teman negonya nego santun ya teman-teman untuk kondisi masih sangat bagus nih teman-teman semuanya masih Tampak masih cukup layak ya teman-teman Ini bagian belakang, tengah Daut juga masih bagus ya teman-teman Masih sangat layak Bangku tengah, masih sudah kulit Gak ada yang pecah, masih bagus ya teman-teman Ini tersedia handrest teman-teman Tapi bisa buat bertiga ya teman-teman Dengan kelipatan kursi di 60-40 teman-teman Yang kursi bagian tengah Untuk mesin saya pastikan masih sangat bagus ya teman-teman. Kalau ini cuma kotor aja nih teman-teman, nggak nggak ada kerusakan atau bekas aksiden tabrak depan ya teman-teman. Masih aman semua. Royal. Oh, nah ini masih berfungsi ya teman-teman. Masih berfungsi. Yang sebelah juga masih berfungsi. Tuh, teman-teman. Oke, -teman. nah, teman-teman, okay. nah, ada lagi kedatangan mobil yang sangat fantastis, legendaris, yaitu Toyota Corona. Ya, teman-teman, ini masih ngaleng, loh, teman-teman. Masih super antik banget, teman-teman teman-teman mau tahu enggak kilometernya berapa teman-teman teman-teman ya, kilometer mobil ini sudah mencapai 80.000 asli service record teman-teman jadi mobil ini benar-benar kalau menurut saya istimewa sekali ya teman-teman semua masih kaleng masih banyak kalengnya ya teman-teman masih banyak originalnya ya teman-teman untuk selirkan bodi ya bodinya dulu ini masih beberapa bagian masih banyak orinya ya teman-teman nggak ada yang karat tahun 96 yang 2000cc yang tipe Exhalon tipe G ya teman-teman buat teman-teman yang cari unit mobil bagus berkualitas ini jarak tempuhnya baru mencapai 80.000 km teman-teman nah teman-teman ini setirnya udah diganti tapi oris. Originalnya masih ada ya teman-teman Setirnya masih sangat bagus teman-teman Kalau teman-teman mau ganti yang original pun masih bisa Ini kilometernya asli 80 ribuan Ini nggak diputer-puter ya teman-teman Asli bener-bener dari baru seperti ini teman-teman Bagian dashboardnya pun masih sangat bagus nggak ada yang rusak atau cedera Ini mobilnya antik banget nih teman-teman Buat teman-teman yang senang sama mobil antik nah ini kebetulan ada nih mobilnya benar-benar super bagus yuk kita lihat kap mesinnya nah ini mesinnya nggak ada yang rembes bertransmisi manual bagus banget mesinnya benar-benar masih halus teman-teman dan di kap mesinnya masih original bawaan dari pabrik ya teman-teman nah ini teman-teman kita jual di harga 90 juta teman-teman net nggak bisa goyang, nggak bisa turun ini mobil bener-bener harganya fantastis karena mobilnya sangat istimewa ya teman-teman ban-ban masih sangat tebal velgnya aja yang sudah diganti di option velg standar kalau teman-teman mau ya tinggal di upgrade ke velg racing atas nama perorangan pajaknya masih panjang sekali ya teman-teman Bajaknya di bulan April. Kita buka bagasi ya. Nah ini dok-doknya masih ada semua ya teman-teman. Dok-doknya masih ada. Bagasinya pun masih sangat bersih. nggak ada yang karatan atau kropos ya teman-teman. Makanya dibilang mobilnya masih sangat istimewa. Insya Allah mobilnya enggak perlu dandan lagi atau repair. Oke okay, teman-teman, selanjutnya ada Lucio tipe M bertransmisi manual warna hitam atas nama perorangan untuk pajaknya di bulan Mei 2023. Pajaknya panjang sampai tahun depan. Kilometernya di angka 100 ribuan ya teman-teman. Untuk mobilnya masih sangat merekomendasi buat teman-teman semua. Nah, teman-teman, mobil ini kita jual sangat murah di bawah harga pasaran. Kalau teman-teman lihat di platform lain, harga mobil ini sekitar 120 jutaan minimal 115 sampai 120 ya teman-teman. Nah, ini DH Solusio tipe M menengah tahun 2011 transmisi manual warna hitam atas sama perorangan pajaknya di bulan Mei panjang tahun depan ini kita jual 97 juta masih bisa nego santun ya teman-teman untuk kondisinya insya Allah mobilnya masih sangat bagus tidak ada bekas banjir ataupun nabrak besar ya teman-teman masih sangat layak pakai oke kita ke bagian cek bodi-bodinya masih bagus nih ngaleng ya teman-teman teman-teman nah, masih sangat bagus. Terus kita cek juga di siler-siler pintu semuanya pilar A-nya masih sangat bagus ya teman-teman. Door nya masih bersih, masih aman, masih bagus. Di bagian kolongnya pun masih bersih ya teman-teman. Nah, masih bagus ya, nggak ada yang karatan ataupun bekas kerendam banjir nah ini teman-teman untuk di setir kita sudah option sarung kulit ya teman-teman jadi lebih enak dipegangnya lebih bagus ya teman-teman mesinnya masih bagus halus tidak ada kendala dan di bagian kursi sarungnya ini temporer ya teman-teman ini enggak Aten kalau teman-teman mau copot bisa di bagian kap mesin masih aman nggak ada bekas benturan atau eksiden ya teman-teman Oke okay. di bagian pintu juga bagian samping teman-teman door trim pintu samping depan masih sangat bagus layout bagian dashboard depan masih sangat istimewa ya teman-teman masih sangat original dan di bagian belakang tengah interior kabin AC double blower nya masih berfungsi dengan baik dan masih sangat bagus nah ini di bagian tengah ya teman-teman ya Oke, okay, nah ini teman-teman, di bagian pilar-pilar sininya semua masih sangat aman ya teman-teman, tidak ada bekas eksiden, tidak ada bekas tabrak belakang ya teman-teman. Mobil Luxio ini sangat laris manis, mobil ini banyak dicari orang Bener-bener mobil ini langka banget teman-teman Nah kita sediakan buat teman-teman mobilnya Luxio tipe M tahun 2011 Bertransmisi manual atas nama perorangan Berplat genap, pajaknya di bulan Mei tahun depan 2023 ya teman-teman nah teman-teman berikut tadi yang telah saya uraikan semoga teman-teman bisa merekomendasi bisa memilih mana yang sesuai dengan budget dan mana mobil yang teman-teman butuhkan ada Panther yang low medium dan sedan yang klasik petro tapi masih sangat istimewa dan kita sediakan mobil minibus berpenumpang 7 Daihatsu Luxio PM oke, okay, berikut tadi mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Saya tutup wabillata festival hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses, tetap semangat.